Welcome to my channel babo Oke okay guys, jadi hari ini kita mau bersambung bermain Rocks to the Simpon Oke, okay, let's go Sebelum nonton, jangan lupa subscribe-nya dulu ya guys ya, sama bell nya di notifikasinya di on Oke, okay, let's go Oke okay guys, jadi sekarang kita ada di Nia ya, Evergreen Harbor uh, tempatnya di Eco Life karena uh, kita Esmeraldanya udah pindah Eco Life dan kemarin sempatnya saya bangunin dia kontainer jadi ini perubahan antara sebelum dibangun kontainer sama sesudah sudah dibangun kontainernya. Jadi ini ya guys, ini ada blueprintnya. Dan di sini hijau itu tandanya penghijauan uh, banyak tanamannya di tempatnya lebih bagus ke apa tuh banyak tanaman udaranya lebih bagus. Kalau ini netral guys, tandanya ada tanaman tapi nggak gitu banyak. Oke, okay. kalau ini tandanya banyak sekali pabrik. Jadi polusi udaranya kurang banget, jo agak ba kurang bagus gitu guys ya jadi ini sebelum saya bangun kontainernya rumahnya si esmeralda yang kemarin saya bikin di video lalunya jika kalian tahu ingin nonton kalian bisa lihat kembali gimana saya mendesain rumah kontainer baru si esmeralda oke jadi sekarang kita bakal lihat uh, sesudahnya jadi ini adalah perbedaan antara before dan afternya ya guys ya oke, okay, bisa kan putih guys, udah netral oke, okay, udah netral jadi mungkin kita bisa bikin lebih bagus lagi sehingga bisa menjadi hijau oke, okay, jadi sekarang kita bakal masuk ke dalam simnya dan kita bakal lihat gimana dengan cara pencari penghasilan di Ecolife karena udah beda di Sulani Island Sulani Island bisa mancing, bisa digging di Ecolife sini nggak bisa guys jadi kita harus mencari cara baru untuk menghasilannya Jadi dia lagi enak ya guys, uncomfortable gitu guys. Jadi apa yang dia pinginkan? Dia pingin send happy tax. Dia pingin lebih mengenapa? Dia pingin membeli b Oke? Okay? Jadi di sini, um, ya, uangnya bisa dilihat ya, uangnya masih zero, nggak uh, ada apa-apa. Jadi kita harus cari sesuatu untuk mendapatkan penghasilan dong. Oke, okay, jadi sekarang kita bakal lihat apa yang bisa dilakukan, guys. Nih, guys, jadi kita harus obrak obret tong sampah untuk mencari penghasilan, yaitu kita bisa dive for deal. Disini kita bisa bentar, uh, aku no coba beam. lihat. Oh no, kenapa? Padahal udah suruh dia. Oh, nih, guys, kita udah dapat sesuatu. Uh, Oke, okay, di sini bisa tidur di damsternya juga. Damsternya juga, by the way, uh, mungkin tong sampah ini sudah diobrak. Obrik udah banyak, jadi udah agak kosong. Jadi kita pindah aja, guys. Jadi ini, guys, tempat tong sampah baru. Oke, okay, di sini kita bisa lihat, kita bakal cari lagi, guys. Bisa lihat tuh. <gasps> Oh, jijik banget -e -e. itu semua guys. Ya ampun, banyak sekali tong sam apa? sampah, sampah-sampahnya berantakan. Inilah kehidupan. di Kenapa bisa kuning gitu guys ya? Footprintnya karena karena banyak sampah. Halo, halo Mbak. Bentar ya Mbak lagi sibuk Ini lagi cari duit. Kemarin pancing duit, sekarang cari duit. <laughs> Oke, okay. bentar ya Mbak ya. Bentar. Oh, kita dapat sesuatu, guys. Kita dapat banyak sekali. Kita udah dapat uang, seru ya, Mbak? Ya, agak jorok nih, guys. Agak jijik, tapi apa boleh buat ya? Oh no, oke, okay guys. hidrasinya udah mengonkron, kita pulang saja karena dia seekor mamet nggak bisa apa. hidrasinya itu menurun, ya, guys. Ya, bisa mati kalau ikan tuh tanpa air, kan? Jadi, kita suruh dia pulang aja, guys. Sorry, Mbak. Ya, kapan-kapan baru kita ngobrol lagi, ya, Mbak? Ya, oh, no. hey guys, jadi ini papan untuk kita, ya, memilih kehidupan baru, the Sim di Eco Lifestyle ini, di Hub, Evergreen Harbor. Inilah, ya, uh, sesuatu yang bisa membuat. Uh, kita menjadi kuning eh hijau sorry hijau ya ini adalah papan voting jadi the sim sini bisa voting untuk um, apa yang dia mereka inginkan kita bisa membuat uh, evergreen menjadi lebih bagus jadi kita bakal lihat nih guys bisa lihat nih banyak sekali pilihannya klik tambah ini misalnya yang nggak ada ya, bisa cari di bagian sini lagi guys jadi Uh, kita yang menentukan kehidupan destiny-nya di sini. Oke, okay, jadi di sini ada yang lucu-lucunya adalah ini guys, we wear bags. Jadi semuanya memakai paper bags di atas kepala. Jadi tetangga tangga kita semua semuanya memakai ini ya paper bagsnya. Jadi lucu banget kalau kita voting yang paper bags. Jadi uh, by the way, Esmeralda itu adalah seorang farmer jadi, kita lebih ke gardening. Jadi, bakal aku suruh dia voting ke gardening. Oke, okay, bakal lihat nih, guys, di sebagian um, ini, guys, sims loginnya, guys. Ya, di bagian sini, nah, guys, di sini ada tulis uh, "open" itu tandanya votingnya terbuka. Jadi, "open" di hari Jumat sampai hari Senin. Oke, okay? jadi itu "open" tandanya votingnya terbuka. Oke. Okay? Dan dia bakal um, biasanya bakal kirim ke email dulu, dulu kasih tahu uh, bahwa sudah open gitu. Kita udah bisa voting. Kita bisa langsung voting lewat email atau lang langsung lewat papan ini ya, kalau nggak salah gitu guys. Karena aku masih pemula juga guys ya. Uh, Oke, okay. jadi kita bakal suruh si Esmeralda untuk voting. Nah, kita bakal suruh dia voting yang gardening. Jadi kalau kita votingnya banyak otomatis yang lainnya hilang ya jadi kita ingin banyak banyak banyak sebanyak banyaknya nah hilang semua guys jadi kita yang menentukan kehidupan mereka by the way di sini eco lifestyle sini uh, lebih ke memperbaharui jadi di sini kita bisa memperbaharui barang-barang uh, yang kita nggak mau lewat itu hari kita ya lihat ya ini nenek lagi memperbaharui sesuatu jadi nanti yang kita perbaharui ini bisa digunakan guys jadi ini benar-benar keren banget oke kita bakal suruh si esmeralda untuk memperbaharui recycle ya guys ya oke jadi ini guys yang dia dapat di tong sampah yang kita rasa nggak ber, uh, berharga kita bisa saja di recycle jadi nggak buang-buang gitu guys ya oke okay, seperti ini sampah kita recycle aja ini tak untuk apa saya pun kurang ngerti guys ada beberapa barang yang saya masih kurang ngerti karena saya baru bermain guys oke okay, jadi kita bak. nih guys dapat sesuatu nanti kita bisa gunakan oke okay, sekarang kita suruh dia pulang dulu guys ya wow kenapa matanya baru jadi hitam gitu guys Oh my god, ada apa? Oh guys, ternyata dia kurang tidur guys Oke, kita suruh dia tidur aja guys Lucu ya guys ya Kalau kurang tidur bisa mata panda gitu guys Wow, <laughs> unik banget gamenya Good morning Oke, jadi udah pagi Jadi kita lihat matanya udah sembuh belum? Masih panda eyes guys Oh, udah bagus guys. Udah nggak panda eyes lagi Oke, sekarang suruh dia cari hamster guys Oh, penghasilan kita masih kurang ya guys ya Oke okay, guys yang kita dapat Jadi saya sudah beli in. ini guys Ini ya guys ya Ini ada yang bisa saya jelasin dikit Ini ada untuk menangkap serangga guys Ini ya menangkap serangga Terlalu banyak sese guys Nanti aku hapus sese Sebisa mungkin Oke okay, jadi kita lewat ini Bisa bikinkan makanan Terus ini bisa ditanam juga bisa jadikan daging Jadi kita bikin daging aja Aku penasaran oh itu guys, dagingnya emang bisa ngapain dagingnya oh kita bisa siramin dagingnya terus kita bisa basis basis ini dagingnya oh my god lucu banget seperti lagi marinated sesuatu makanan yang mau digoreng gitu guys ya bumbunya memang lezat gitu Oke okay, setelah itu saya juga beliin sesuatu pas uangnya cukup uh, Saya beliin dia genset guys Jadi barang yang tadi kita perbaharui itu harus men menaruh minyak Jadi minyak itu dari barang yang kita perbaharui itu guys Salah gensetnya harus menggunakan minyak Jadi minyak itu dari barang yang kita perbaharui Jadi kita bakal suruh dia menambahkan minyaknya jadi disini Ecolife ini kayaknya uang listrik ini bisa lagi bayar uang harus bayar lagi uang air terus airnya bisa dijual ini genset bisa digunakan ketika uh, mati listrik Enggak. kalau kita uangnya tidak cukup otomatis mati lampu guys oke okay, jadi ini saja yang bisa saya belikan dan sedangkan ini kita tanam lagi bibit-bibit uh, yang kemarin kita dapat daya sulani jadi bakal kita tanam aja By the way dia lagi lapar guys Oh my god kita bakal suruh dia makan aja guys Makan-makanan yang sisa yang ada di kulkas Oke okay. Si Esmeralda dia lagi marah guys Wala Kenapa kamu marah Come on Wah dia gak mau makan guys Oke okay, kita suruh dia simpen aja guys Oh my god ini nge banget sih, kenapa sih? Uh, what? What? Ini apa? Hei kamu jorok banget ya Umpetin ini ya Cuci, apa tuh piringnya yang belum cuci Umpetin di atas kulkas Ampun, jorok banget kamu Udah Ini makannya dimakan dong Sayang nih, kita udah enggak banyak duit nih jangan banyak bertingkah lah please come on maksudnya apa sih kamu lapar guys tapi enggak mau makan dia guys ya udah simpan aja deh simpan aja deh simpan aja udah kita ini kenapa lagi airnya eh air mahal loh harus bak pakai bayar loh oh gosok gigi molo belum makan udah gosok gigi bertingkah banyak loh sini makan Hey Sme, sini. <tuh> Ampun Tertingkah dia, guys. What? Dia hantam tuh, guys. Kukasnya dihantam kuat-kuat kayak -kuat -kuat gitu. Pantaslah kukas -kuk -kuk, apa? Kukas bisa rusak gitu, guys. Ampun, guys. <tuh> Oke, kita suruh dia masak makanan lain aja, guys, karena dia lagi marah. Angry Flaming Spaghetti Oke okay, sesuai dengan mood kamu hmm. Oke, okay, udah dia udah masak guys Ay, Ternyata, ini banyak tingkah juga The What? <laughs> Lihat ya, guys, dia sembur Ini guys, dia sembur api lewat mulutnya <laughs> Ada-ada aja Oke, okay, jadi dia udah mulai makan, guys. Oke, okay. oke, okay, guys. Jadi, untuk video kali hari ini, sampai di sini dulu bakal kita lanjut lagi. Uh, The Simple Rx to Rucks uh, nanti di next video. Oke, okay? mungkin di next, uh, saya bakal susun dulu video-video uh, yang mau saya bikin nanti. Jadi, tapi saya bakal sambung lagi kok. Oke, okay? jadi thank you so much for watching. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like. Subscribe dan notifikasinya di on ya guys ya Belnya di klik biar kalian bisa mendapatkan info terbaru Jika Rimbabok upload video baru Oke okay, thank you so much and see you on next video Bye